sang wilayah enjing ketemu lagi sama Jepret Family. Di vlog kali ini saya mau coba bikin pagar buat di halaman rumah. Nah, jadi biar kalau kita lagi di luar, lagi beraktivitas atau lagi main sama anak-anak itu enggak terkena macam-macam segala gitu. Jadi biar ada ngadi privasinya itu. Nah, caranya gampang banget tinggal lipasang aja terus tempel-tempel aja gitu sih hari ini saya udah beli bahan bahannya di home center dan nah, hari ini tinggal masak tapi sebelumnya mau dicet dulu ini popannya dan nanti mungkin waktu ngecat dibantu sama istri saya ya oke ikutin vlog kita hari ini ya. di saya udah beres nge semua papannya, nah sekarang saya mau ngecat dulu papannya biar warnanya sama hari ini saya buka pakai warna ini warna walnut biar sama sekalian sama itu karanya sekalian diamplos Yang ini Luna sama Arya kita ngiputan Bandung ngechat ya. ngechat nah, itu udah beres udah saya suruh ngechat itu teki aja nih gak kusah ya kenapa di Niko gak kain banget dari みんな<笑><笑><笑><笑> 1人 <笑><笑> No, no, nah, Nah, ini mencet papannya udah beres kayaknya udah mulai kering nah sekarang saya mau coba pasang itunya pasang tiangnya langsung pasang papannya cara masangnya gampang banget sinu udah ada eh skrup eh bukan skrup ini baut tinggal pasang di blok ini pasang seperti ini Yus, tinggal dikencengin aja ini yuk Habis itu Baru masukin tiangnya saya mau kasih lihat kalau pagar yang kemarin saya bikin udah jadi hasilnya kurang lebih seperti ini Tiangnya ini sengaja saya pasang, papannya itu berlawanan arah kanan satu, kiri satu. Jadi biar seimbang ini bebannya. Kalau cuma dipasang sebelah kiri aja, pasirnya kan otomatis jadi berat sebelah. Nah kalau pasang kanan kiri kayak gini, otomatis bebannya jadi seimbang. Terus alasan yang kedua, ini dibikin kayak gini itu jadi Angin biar masuk ke sini lewat anginnya itu lebih gede, bukan? No, nah, no. jadi kalau ada typhoon atau apa itu angin yang lewat bisa lewat ke sini. Kalau cuman kecil kayak gini, itu anginnya nampaknya akan lebih gede, gue lebih parah. Terus di sininya saya juga pasang tiang satu, dua, tiga. Di bawahnya. Saya masukin ke dalam. Saya pakai ini. Semen. Biar kuat dia. Jadi insya Allah. Kuat ini. Meskipun ada taifu yang mudah-mudahan nggak ikut terbang lah. Jangan sampai. Terus kalau yang bagian ini. Kepaksa saya. Enggak-enggak nggak dibikin model seperti ini nih yang bagian ini kepaksa saya bikin model kayak gini alasan yang pertamanya karena di bawahnya kakinya udah gak bisa kepasang lagi bloknya cuma sampai sini Nah, kalau yang ini kalau yang ini kakinya saya masukkan ke sini dia ke dalam blok <tuh> jadi kemarin di, Ya udah ada lubangnya sih tinggal dimasukin terus masukin mortal kakinya ada di satu dua tiga nah karena yang ini di belakang udah ada pagar lagi dia nggak bisa pasang kanan kiri kanan kiri jadi cuman bisa satu arah aja dia hasilnya seperti ini yang agak dikhawatirkan ya ini dia goyang, lihat kan tuh kan goyang dia kan? ketahanannya kurang ini. ya mungkin nanti kedepannya saya mau pasang uh, penahan lagi di sini biar nggak goyang dia. Oke vlog bikin pagernya cukup sampai di sini aja. Semoga vlog ini bermanfaat untuk kalian semua. Kalau memang vlog ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe, dan juga komen ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa.